Kebangan air teman-teman. Wow -teman. oh, kita harus atlet dulu biar aman. Wow wow wow wow wow. Oke bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya kita otw yang hari ini di pedesaan yang ada di Kalimihro teman-teman ini kita mau review jalan di desa dari desa Winongsari menuju desa Kalikalang teman-teman saksikan terus mas sana pada sangat di kaliwi Cukup ya sekolah ini nih kan saya tembong guys SDG SDG saya tembong saya tembong oh, akan saya nasi pulang deh Dika. kita naik mengali kalango ya oh wow, beginilah jalan menuju ke desa kali kalang kecamatan kali cewang kami naik singkornayan semai apa sudah wow. oh. nanti kita ini dari kali nanti menuju kali mbawang nah, lagi ke Kalikalang? kalang kan ah udah oh kemiringan lo no. kali jeruk <laughs> orang ya boleh.. bisa bisa orangnya kan? udah ora nanggat. Hmm. Wow selip. Yang dulu mah? Oh iya, apa apa om? Selak selip guys teman-teman wow. musiknya lewat mungkin lah oh kita terjebak di lubangan air teman-teman oke okay. oh kita harus baterai dulu biar yeah, aman wow wow wow wow wow oke oh, bisa naik deh teman luar biasa teman-teman pindah urat ham aku ibu kuwait atau kecang ibu kuwait Good evening. pertekan tempel kita sampai di Jalan Raya saudara Ini Jalan Raya Kalimbawang Kaliwiro kalau ke kiri Kalimbawang ke kanan Kaliwiro.